Selamat tinggal Tahun yang lalu oh, Selamat datang Di tahun yang baru Semoga kita Selalu kan diperkati Dari dia Sang pencipta yang penuh kasih Oke okay visit saja sekilas saja sekilas info aja ya potong-potong lah ini jangan kena cipta lagi jangan kena upload lagi karena lagu lagu itu kan ada di ada di konten saya dan semoga